Kenangan tahun 2014 saat usia menjelang 50 tahun. Setelah mendapat izin dari keluarga, beberapa hari kemudian berangkat menuju ke Gunung Merapi. Keesokan harinya, sekitar jam 5 sore sampai ke pangkal pendakian Gunung Merapi, Desa Plalangan, Kecamatan Selo, Kabupaten Boyolali untuk melakukan pendaftaran. Kemudian, relax sambil menikmati panorama pegunungan yang begitu indah. Setelah menunaikan sholat maghrib, pendakian dimulai. Bersama pendaki-pendaki yang lain, mulai meninggalkan desa. Sekitar jam satu malam sampai di Pasar Bubrah. Disinilah para pendaki biasanya mendirikan tenda untuk beristirahat. Setelah istirahat cukup, jam 4 pagi bergerak dari Pasar Bubrah menuju puncak Merapi. Inilah medan yang sangat berat bagi para pendaki karena para pendaki harus melewati pasir dan bebatuan yang sewaktu-waktu bisa longsor. Harus hati-hati. Satu kepuasan tersendiri bagi para pendaki apabila dapat menyaksikan terbitnya matahari dari puncak merapi. merinding seluruh bulu kuduk di usia yang sudah hampir setengah abad masih sanggup mendaki dan melihat kawah Gunung Merapi. Pad, jam 8 pagi meninggalkan puncak Merapi dari sinilah bersama-sama para pendaki melihat panorama indah Gunung Merbabu selamat tinggal Merapi